Harganya pun, masih bisa dibeli Tetapi ketika harus menaikkan harga air Mungkin naik ribu 1000 2000 Rasanya masih bisa dibeli Tetapi dengan satu catatan Ketersediaan air di masyarakat itu ada Saudara-saudara, mungkin Anda juga pernah juga ke Arab Saudi Seluruh Arab Saudi itu tidak akan pernah mati airnya Bahkan airnya semua dari laut Penyulingan air yang luar biasa dengan konsep vitaminasi. Pertamina punya kalau misalkan teman-teman pemerintah kota mau belajar di Pertamina, di Silang sana, tidak sudah, sudah ada. Kenapa harus jauh-jauh belajar? Teman-teman DPR boleh belajar ke, ke Pertamina. Silahkan lihat bagaimana proses penyulingan air asin menjadi air tawar yang di Pertamina digunakan untuk